Kami kepada para tamu undangan bahwa untuk keamanan pada malam hari ini kita jaga bersama biar tidak ada yang bermasalah ya baik selanjutnya dari Somor personil dari Somor waktunya kami persilakan sehabis dari Somor dari tuan rumah sehabis tuan rumah Miku Sibur Bersiap-siap Personil dari Somoro Kami ingatkan Yang naik ke atas khususnya laki-laki Rokok diparkir atau dimatikan terlebih dahulu ini kelecaran acara pada malam hari ini. Setelah ini bersiap-siap warga besar Tuan Rumah. Lagunya. Waktunya kami persilakan Sehabis so, satu lagu ini bersiap-siap Miko Sipur Lantarkan diri ada kebijakan ini, dia DJ-nya saya, Goyang heboh DJ Saya kepada para tamu undangan karena pengantin mau beristirahat Karena tadi siang hadir satu hari penuh ya, Itu ini kepada kedua mempelai DJ pengantin nak balik dulu, capek Kami hormati, acara okay. masih tetap berlanjut. Kali ini kami panggil Miko Sebur, personel dari Miko Sebur. Waktunya kami persilakan. Sahabat Miko Sebur, tak takut kenamara setelah yang satu. Atas nama Miko Sibul, lagunya. Sampai Não dari Umah Sabila kami persilakan satu satu lagu ini bersiap-siap tuan rumah yang diponsori oleh Bapak Junaidi setelah yang satu ini Umah Sabila bersama dari simpang 3 Tolong beri jalan beri jalan Tumpah tiga Rumah Sabi lah Ada tak? Kalau tidak ada kami lebarkan dulu Ada Rumah Sabi lah Yang satu-satu lagu ini kami sudah untuk jari lamaran Kami kembali kepada tuan rumah banyak Bapak Jenayani, peserta rokok, sudah dapat bersiap-siap.